Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kami yaitu Wong Deso 86 meluncur ke TKP. Oke dulur, kali ini kita akan membahas manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang dibilang tumbuh-tumbuhan tumbuhan yang liar. Mungkin sebagian orang belum tahu manfaat dari tubuh yang dianggap tumbuhan liar ini Tapi alangkah baiknya sebelum kita menuju ke video Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan yang paling penting share video kami ini Agar supaya bisa bermanfaat bagi orang lain Karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi manusia lain oke, tanpa panjang lebar kita akan simak videonya tumbuhan apakah tersebut kita akan menuju ke TKP oke telur inilah tumbuhan yang kita cari yang akan kita bahas manfaat dari tumbuhan ini adapun nama tumbuhan ini di daerah kami, di kampung kami di desa kami khususnya ini dinamakan bandotan mungkin di daerah kalian berbeda-beda tapi di daerah kami ini dinamakan bandotan memang benar sih orang sebagian berkata tanaman ini cukup dibilang tanaman liar tapi meski tanaman liar manfaatnya cukup dasar untuk kesehatan dan di disini pun juga sebenarnya banyak sering kita jumpai tapi kebetulan karena sekarang musim kemarau jadi bentuknya kecil Kak seberapa tinggi sebenarnya ini bisa tinggi tingginya itu mencapai eh, seukuran betis orang dewasa dan daunnya pun Lebarnya itu bisa 10 atau 15 cm Oke, okay, kali ini yang kita akan manfaatkan bukan bunganya Karena bunganya terlalu cantik Dengan ciri khas warna ungu Seperti bidadari yang datang ke sawah Cantiknya bunga <tuh> pandotan ini Oke, okay, dulur. Kita akan bahas manfaat dari tumbuhan yang dinamakan bandotan ini oke telur tanaman bandotan yang memiliki ciri khas dengan bunga yang ungu yang sangat cantik alami ini merupakan tanaman liar yang mudah dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia pada umumnya Daun ini memiliki ukuran yang tidak terlalu tinggi dan bau khas yang cukup sangat amat menyengat. Pada zaman dahulu, daun bandotan sering digunakan untuk obat pendarahan oleh masyarakat zaman dahulu. Tidak hanya itu saja, telur dari sakit kepala hingga asam urat juga bisa uh, juga bisa diobati dengan Daun bandotan ini, daun bandotan merupakan obat tradisional yang dipercaya mampu meredakan rasa nyeri yang melanda akibat penyakit emas. Nah, maka dari itu, manfaat dasar yang kita akan bahas kali ini untuk mengobati penyakit emas. Penyakit emas sendiri terbagi menjadi dua telur. Maka dari itu, kita harus memperhatikan seberapa sakit penyakit emas yang kita alami. Emas bisa dan... Emah Mak biasa dan mak kronis. Jika tingkat emas sudah di level kronis, maka penyakit yang satu ini sudah tidak bisa lagi dianggap sepele. Oleh karena itu, dulur, alangkah baiknya kita mencoba dengan pengobatan tradisional dengan menggunakan daun pandotan ini. Caranya pun juga dibilang mudah, sederhana, dan simpel tidak terlalu ribet semua orang bisa melakukan di rumah kita sendiri caranya pun juga sama seperti video sebelumnya cuman yang kita ambil yang kita akan manfaatkan yaitu daunnya nah seperti ini kita jangan terlalu banyak kira kira eh, kalau seperti sekarang ini kan nggak terlalu besar daunnya maka dari itu saya sarankan tujuh atau delapan helai maksudnya delapan lembar satu dua tiga empat lima enam tujuh telap tujuh delapan nah kira-kira seperti ini lalu kita cuci bersih lalu kita rebus dengan dua dua gelas air putih cukup lalu setelah mendidih kita saring kita jadikan setengah gelas jadi air dua gelas itu sebelum kita rebus kita rebus air do dengan menggunakan dua, dua air gelas setelah itu kita saring kita jadikan setengah gelas tinggal tunggu jangan terlalu dingin dia ya, dibilang mau masih hangat itu. nah itu kita minumnya dan jangan terlalu sering mengkonsumsinya. Ya, minimal tiga kali, eh, minimal tiga hari sekali lah, atau satu minggu sekali. Itu mungkin lebih baik, karena meskipun di mana tetap yang namanya tumbuhan liar itu ada efek samping tersendiri. Oke, dulur. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan selalu jaga kesehatan. Sering-seringlah berolahraga. Agar supaya kita tubuh kita tetap stabil dan selalu sehat. Dan menurut kami olahraga yang paling... Uh, Manfaat dan sangat bermanfaat. Itu adalah sholat. Oke, dulur, tanpa panjang lebar, cukup sampai di sini video kali ini. Nantikan video kami selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam ber memberi keterangan. Mungkin, dulur-dulur. Yang lain ada pengalaman tersendiri, karena ini berdasarkan pengalaman kami, khususnya orang desa di desa kami. Jadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel kami agar kami lebih semangat untuk memberikan tips dan cara memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa